Halo guys, welcome back to my channel. Nah, just start di sini ya, gua bakal bermain namanya game Five Nights at Freddy's. Nah, Five Nights at Freddy's ini adalah salah satu game kesukaan gua ya, yang dimana untuk main gua ikutin seharusnya. Gua bakal main Five Nights -Kan at Freddy's ini sampai kenapa ya, lama atau apa gitu. Gua ya gua, gua bakal parkir kan. Ah, gua, gua bakal mainin. Nah, ya gitulah tapi gue bakal mainin final of freddy's apa nakat freddy's ini sampai cuman sampai naik 5 doang ya. Karena saya malas main di naik 6 atau apa gitu. Palingan naik 6 cuman buat stang senang atau ultimate itu atau custom naiknya lainnya Oke, kita bakal main di new game. Nah, gue ada tahu cara bermainnya inilah. Uh, Gue ada terlalu main ngerti sama gamenya ini Seperti me mekanisme kameranya top pintunya lah Oke okay. Oke okay, welcome to night Wong ya Welcome to my job Coba ini berisik Apa yang matiin callnya nih Berarti matiin matiin matiin matiin matiin matiin, matiin, matiin. Harusnya aman, sih. Ini naik pertama karena air motornya palingan agresif itu si bawahnya cuma Cika doang. <tos> um, ini di naik pertama, ini doang seperti lainnya. Security guard sih. Ya. Jadi, kalau ada naik ke tiga atau empat, Nah, di sini gua bakal ngasih tahu kalau main FNAF 4 in FNAF eh, 4. FNAF pertama ini enggak harus boleh buka-buka monitor proses ya, supaya menjaga usage battery ini. Ini set ini ya. Ah. Set yang ini. Mudah-mudahan gua bakal dapat rare screen lah. sini tuh, Jarang-jarang, cuy Bentar ya, tabar, tabar, tabar. Nah. dan baru rare screen sih atau nda atau nda dapat golden freddy ada senang Oke, okay, ada di sini di sini so, atau di sinilah uh, nice nice nice dapat dapat dapat ini ini ini Oh, <laughs> uh, kita camera this uh, audio only Habis duluan, ini kira-kira kebanyakan buku monitor nih. Đây đạn đây 3 M2 maksudnya pake ambiennya ngeri udah di sini aja, biasanya, boni loh, udah di sini aja lo guys. kok sudah keluar aja loh ini bahaya nih kedua sisi kalau ini keluar kan pas ada ngecek sama, uh, boni kan wah hujan untuk pintu ini Nah, naik lima juga, lima jam lima. Nice. Yeah, well. oke okay. okay, mungkin di sini aja videonya kali ini. Gue bakal lanjut di part selanjutnya Untuk naik kedua yang ini Oke okay. See you next time Goodbye